Apakah Anda pernah bertanya, kenapa dan bagaimana Alkitab bisa ada di tangan Anda? Siapa yang menuliskan firman Tuhan untuk pertama kalinya? Dan bagaimana bisa muncul Alkitab dalam bahasa Indonesia? Inilah jalan panjang penerjemahan Alkitab di Indonesia. Awalnya sebelum muncul peradaban baca tulis, berbagai perkataan dan peristiwa yang mengungkapkan hubungan Tuhan dan umatnya disampaikan secara lisan. Proses ini berlangsung ribuan tahun, dari satu generasi ke generasi berikut. Tulisan terkuno dalam bahasa Ibrani yang telah ditemukan diperkirakan berasal dari abad ke-10 sebelum masehi. Walaupun masih langka sekali, kemampuan baca tulis memungkinkan firman Tuhan diabadikan dari generasi ke generasi. Dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, bahasa yang paling umum adalah bahasa Ibrani. Ada juga sedikit bagian yang memuat bahasa Aram. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, umat Yahudi di Mesir mulai menerjemahkan Taurat Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Bahasa pengantar yang paling umum digunakan setelah Alexander Agung menaklukkan bangsa-bangsa sekitar Laut Tengah. Terjemahan terkuno ini dikenal sebagai Septuaginta. Kelak Septuaginta akan digunakan oleh sebagian besar gereja purba yang berkembang pesat di lingkungan berbahasa Yunani di seantero kekaisaran Romawi. Pada abad ke-2 hingga abad ke-5, dilakukan kembali penerjemahan Alkitab sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembaca, diantaranya ke dalam bahasa Syria dan Latin. Selanjutnya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan kemudian bahasa-bahasa Eropa. Proses penerjemahan Alkitab akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Albert Cornelis Ruhl, seorang saudagar VOC yang datang ke Nusantara, mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu. Terjemahan ini diterbitkan pada tahun 1629 dan tercatat sebagai bagian Alkitab yang pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa di luar Eropa. Proses penerjemahan Alkitab di Nusantara tak berhenti sampai di situ. Di era kemerdekaan Republik Indonesia sejak awal tahun 1950-an, dimulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Awalnya dilakukan oleh para pakar, dari luar negeri, namun sejak berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia, tugas ini beralih kepada putra-putra Indonesia. Proses penerjemahan Alkitab Terjemahan Baru ternyata membutuhkan lebih dari 20 tahun. Menjelang akhirnya, Lembaga Alkitab Indonesia melakukan konsultasi nasional di Cipayung pada tahun 1968. Selain para utusan gereja protestan, lembaga pendidikan teologi, para ahli bahasa, Konsultasi ini juga diikuti oleh utusan Gereja Katolik. Dengan semangat kebersamaan lintas gereja, akhirnya disepakati agar Alkitab Terjemahan Baru yang akan terbit menjadi Alkitab yang digunakan bersama-sama oleh gereja-gereja di Indonesia, baik protestan maupun katolik. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab Terjemahan Baru pada tahun 1974 yang masih digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia hingga saat ini. Edisi Katolik yang memuat Deutrokanonica terbit tahun berikutnya. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak konsep Alkitab Terjemahan Baru dipersiapkan di era tahun 1950-an. Tidak dapat tidak, bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan. Tidak mengherankan bahwa terdapat kata-kata dalam Alkitab Terjemahan Baru tahun 1974 yang sudah mulai asing, atau bahkan, mengalami perkembangan makna di masa sekarang. Perkembangan seperti itu mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk memperbarui terjemahan Alkitab. Proses pembaruan terjemahan ini didasari pada teks-teks Ibrani, Aram, dan Yunani. Lembaga Alkitab Indonesia juga berkomitmen untuk tidak memihak kepada doktrin gereja atau kalangan tertentu, sehingga terjemahan yang dihasilkan dapat digunakan oleh seluruh gereja. Apa saja alasan utamanya? Pertama-tama, perkembangan dalam bahasa penerima. Kedua, perkembangan penelitian naskah dan pemahaman Alkitab. Ketiga, perkembangan ilmu penerjemahan. Mari kita lihat contohnya. Siapa yang menyangka dalam Alkitab terjemahan baru, misalnya satu Raja Raja 7 ayat 2, terdapat kata ganja. Sekarang kata ini dipahami sebagai narkoba. Padahal dahulu kata ganja dipahami sebagai bagian dari tiang bangunan jadi ganja akan diganti dengan balok. Bila terjemahan dalam Alkitab Terjemahan Baru terasa kurang jelas atau dapat menimbulkan salah pengertian, Terjemahan Baru 2 akan menggantinya dengan terjemahan yang lebih jelas. Misalnya, Nehemia pasal 1 ayat 8 di dalam Terjemahan Baru dituliskan, Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Sedangkan di dalam terjemahan baru dua, akan dituliskan, Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu, demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Agar istilah berubah setia tidak disalah mengerti sebagai berubah menjadi setia, padahal yang dimaksudkan justru sebaliknya, supaya lebih jelas maksudnya, terjemahan baru dua akan mengubahkan berubah setia, menjadi berlaku tidak setia, seperti contoh di atas. Untuk menampung masukan dari para pemimpin gereja, Lembaga Alkitab Indonesia bersama Lembaga Biblika Indonesia telah mengadakan enam konsultasi regional pada tahun 2016, yang diselenggarakan di Manado, Maumere, dan Medan. Kemudian pada tahun 2017, di Jayapura, Pontianak, dan Yogyakarta, dan memuncak pada konsultasi nasional tanggal 7-9 Februari tahun 2018 di Kinasih Resort, Bogor, Jawa Barat. Konsultasi ini dihadiri oleh para pimpinan gereja, para uskup, dan juga unsur pemerintah. Disepakati agar konsep pembaruan dituntaskan dengan memperhatikan masukan dari konsultasi-konsultasi yang dilakukan dan dilakukan sosialisasi agar umat mengenal hal-hal yang diperbarui dalam Alkitab Terjemahan Baru dan bersiap menyambut terbitnya Alkitab Terjemahan Baru II.